Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kunci jawaban halaman 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, dan 79 pada tema 3 kelas 6. Baik, yang pertama kita akan bahas di halaman 71. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Pertanyaan nomor 2. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat jam yang pertama adalah sebagai penunjuk waktu Jam membantu manusia mengetahui waktu sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan efektif Sekarang kita akan bahas di halaman 72 Berdasarkan cerita Siti di atas jawablah pertanyaan berikut Nomor 1 Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Hal baik yang sudah dilakukan Siti adalah Siti selalu berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah dan mengerjakan Tugas Tepat Waktu Soal nomor 2 Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti mengatur waktunya dengan teratur. Soal nomor 3 Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Siti mengatur waktunya dengan teratur karena Siti belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Soal nomor 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur adalah ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Berikutnya kita akan jawab di halaman 73. Soal nomor 5. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, karena Siti mampu mengatur waktunya dengan baik dan menjalankan semua tugas-tugasnya dengan baik. Soal nomor enam: Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Iya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya Baik, kita akan masih menjawab di halaman 73 Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya siapa saja yang dirugikan datang ke sekolah tepat waktu 1 datang ke sekolah tepat waktu 2 termasuk dalam tata tertib yang ada di sekolah yang ketiga ketika datang ke sekolah terlambat maka akan mendapat sanksi Empat, pihak yang dirugikan Adalah diri sendiri Dan orang tua Mengumpulkan tugas tepat waktu Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu Merupakan aturan yang harus ditaati jika dilanggar akan ketinggalan pelajaran. Nilai jelek tugas menjadi menumpuk, pihak yang dirugikan yakni. Diri sendiri, guru, dan orang tua. Berikutnya di halaman 73 juga. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu. Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Di rumah. Membantu orang tua membersihkan rumah. menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga belajar mengerjakan PR menjaga kebersihan rumah membuang sampah pada tempatnya mematuhi peraturan yang ada di rumah mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua di sekolah, menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah di masyarakat Menjaga suasana agar tetap damai dan tentera serta sejahtera, saling menghormati dan menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita, saling membantu dan bergotong royong, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, tidak pernah membuat masalah agar masyarakat tidak terganggu dan merasa dirugikan. Baik, kita akan jawab di halaman 74. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 76. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pastikan satuan yang kamu gunakan sama. Koin 100 rupiah. Keliling lingkaran 7,22 cm. Diameter lingkaran 7,3 cm. Tutup toples. 34,54 cm, 11 cm. Tutup botol. 9,42 cm, 7,5 cm. Tutup gelas. 25,55 cm, 20 cm. DVD. 62,8 cm, dan 21 cm. Di halaman 76, berdasarkan tabel di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1. Jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran semakin besar maka yang terjadi diameter akan semakin panjang. Nomor 2. Jika keliling lingkaran semakin kecil apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran Semakin kecil, maka diameter akan semakin pendek. Masih di halaman 76 nomor 3. Sekarang cobalah kamu hitung perbandingan keliling dan diameter. Koin 100 rupiah. 9,42 cm dibagi dengan 3 cm, jadinya adalah 3,14 cm. Piring 62,8 cm, 20 cm, 3,14 cm. Tutup botol 15,7 cm, 5 cm, 3,14 cm. Tutup gelas 21,98 cm, 7 cm, 3,14 cm. Jam dinding 78,5 cm, diameter 25 cm, keliling diameter 3,14 cm. Berikutnya kita akan jawab di halaman 77. Berapakah hasil perbandingan keliling dan diameter? Hasil dari perbandingan keliling dengan diameter adalah mendekati 3,14 atau 22/7. Oke. Okay. Untuk yang 22/7 ini kita tulis seperti ini ya. Ini kita coret aja. Sebenarnya ini seperti ini, tetapi kita ganti dengan ya ini kita ganti 22/7. Berikutnya di halaman 77, keliling lingkaran dilambangkan dengan K. Diameter lingkaran D serta perbandingan lingkaran dan diameter adalah V. Satu, tulislah hubungan antara K, D, dan V. Nilai V memiliki hubungan yang erat dengan K dan D, karena sebagai perbandingan antara keliling dan diameter. Nomor dua, Tulislah hubungan antara K, R atau jari-jari dan V. K merupakan keliling lingkaran. R merupakan jari-jari lingkaran dan V nilainya 22/7 atau 3,14 Nomor 3 di halaman 77 Tulislah rumus keliling lingkaran dalam D Baik kita tulis rumusnya Keliling sama dengan V dikali D Nomor 4 tulislah rumus keliling lingkaran dalam R atau jari-jari K sama dengan 2 dikali V dikali R. Berikutnya kita akan jawab di halaman 78. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, hitunglah keliling lingkaran. Diketahui jari-jari lingkaran 10 cm. Ditanya keliling lingkaran. Baik, di sini saya tambahkan uh, seperti ini. Jari jari itu lambangnya adalah R sama dengan 10 cm. oke Kemudian ditanya adalah keliling lingkaran. Jawab, keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Maka kita akan masukkan keliling sama dengan Angka 2 kita tetap masukkan dikali dengan 3,14 dikali 10. 10 ini adalah jari-jari yang kita masukkan. Maka 6,28 dikali 10 adalah keliling sama dengan 62,8 cm. Jadi hasil keliling lingkaran 62,8 cm. Berikutnya soal nomor 2. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm, hitunglah diameter lingkaran. Diketahui keliling lingkaran sama dengan 44 cm. Ditanya diameter lingkaran. Jawabannya adalah V dikali D sama dengan keliling. Kemudian V kita masukkan yaitu 22 7 dikali D sama dengan 44 kemudian diameter sama dengan 44 dibagi 22 per 7, maka D sama dengan 44 dikali 7 per 22, sama dengan diameter 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Silakan adik-adik tulis jawabannya ya. Berikutnya masih di halaman 78, sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut, baik kita akan hitung jari-jarinya. Diketahui keliling lingkaran yaitu 628 cm. Ditanya panjang jari-jari, jawabannya adalah keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Kita akan masukkan. Jumlah keliling adalah 628 sama dengan dikali 2 kali 3,14 dikali R. Berikutnya, 628 sama dengan 6,28 R. Sekarang R, sekarang 6,28 ini kita pindahkan ke sini ya. Maka, 628 per 6,28 sama dengan 100 cm. Jadi, jari-jarinya itu. Jadi, ya kita simpulkan. Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 100 cm Soal nomor 4 Jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm Berapakah kelilingnya? Diketahui jari-jari sama dengan 28 cm Ditanya keliling sama dengan titik-titik Jawabannya Keliling sama dengan 2 V dikali R Maka Keliling sama dengan 2 dikali 22 per 7 kali 28. Keliling sama dengan 2 dikali 22 kali 4. Maka hasilnya adalah keliling sama dengan 44 dikali 4 sama dengan 176 cm. Jadi kita simpulkan saja. Jadi... kelilingnya adalah 176 cm. Berikutnya kita akan jawab di halaman 79, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jawabannya, saya telah belajar mengenai penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu. Kewajiban seorang pelajar lingkaran dan lagu Mariam Tomong. Apakah kamu sudah mengatur waktumu dengan baik? Ya, saya sudah bisa mengatur waktu untuk main HP. Ini mainnya bukan mesinnya, tapi ini a main HP belajar olahraga, istirahat, dan lain-lain berikutnya kita akan jawab di halaman 79 kerjasama dengan orang tua yang pertama sampaikan kepada orang tuamu pentingnya mengatur waktu mengatur waktu penting karena dengan waktu urusan kita bisa berjalan secara teratur dan bisa mencapai target dalam waktu yang sudah ditetapkan Maka kita akan berusaha Memanfaatkannya sebaik mungkin Pertanyaan nomor dua Mintalah pendapat mereka supaya kamu dapat lebih mengatur waktu Jangan pernah menunda-nunda tugas Ataupun kewajibanmu Baik itu saja yang kita jawab pada video kali ini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.